Masih kecil ayo belajar ngaji Beri tepuk tangan yang meriah Untuk mereka berempat Penampilan selanjutnya Yaitu pembacaan puisi Yang akan dibawakan oleh Nurhovi Jana, Putri